Okay so guys I'm and welcome to Escape. Kita pergi ah. Abang Apa tak nak pasang. Nak pasang ke? Jom sini. Angkat, angkat kolamnya. Bila kata? Okey. Okey guys, uh, pada video kali ni for this video aku nak buat satu video dengan siapa tu? Zafri Oh, Zafri Azim Okay, adik aku Zafri So, video kali ni Aku ada Letak dulu Aku ada purchase satu item Dekat Shopee And uh, Aku beli time 7-7 tu ni Shopee, Shopee tu uh, And Aku beli kolam Kolam je Saiz dia almost 3 meters And It's pretty big lah video uh, Kolam je kan So Tanpa kita cakap panjang Let's go Kita pasang Ah, uh, Let's go So, kolam tu aku beli kat Shopee pada 7-7 macam aku bagi tahu tadi Cepat And Kita beli kat Shopee Harga dia, nanti aku taruh dalam description lah, link dia um, Dan Kolam dia, besar lah, it's pretty big lah, kolam dia And Aku tak ada benda nak cakap sebenarnya Hari aku, aku tak nak buat content, YouTube pun kalau beli-beli barang ni, aku dah Last time aku buat content YouTube untuk beli beli barang ni tahun so, lepas. Kot. <laughs> Siapa bos? Who are you? Why you? Why you? You. you? Let's go lah. Yo yo. Let's go. Let's go. Let's go. Punyalah penat aku mengempam tadi Rupanya dekat velcube ni ada function door Pakai ni je lah Simple So naik lah So Kita tengok uh, Mirror Let's go So now aku nak pasang uh, another one punya kolam yang lama sikit, yang lama ni. Eh, tapi besar jugaklah. Tapi tak sebesar ni. Ni lagi besar. Slide. Dekat dalam tu dia cakap 2.8. Tak salah. Ni, ini tak ingat. Tapi tak sama besar ni. Ni lagi besar. So, kita pasang, kita pasang ni. Let's go. Kolam pun dah siap pasang and kita tunggu Isi air pula So Aku tak tahu aku record ke tidak sebab ya yeah, tengoklah Kalau aku record aku record Kalau aku tak nak record so Kita jumpa nanti bila siap lah Okay guys Now sekarang Kukul dua dah dua petang And Aku rasa video ni agak bosan Membosan nah, lah, selanjutnya bosan lah Just dapat barang tu, kita orang pasang And isi air, adik aku balik Just resa So ya yeah. oh. Dia punya kolam pun ada three layer, tadi aku pump dua layer je Sekarang nak tengah pamkan Layer yang ketiga And ya yeah. So aku rasa video sampai sini je Just uh, hit the thumbs up button And aku tak support us uh, untuk sampai 2k subscriber and ya yeah, after next time, we'll finish we oh. up last activity we're gonna clean up this sapu semua and after that kita bring our kolam kita letak kat sini so ya yeah. jadi tempat ni Kaki tempat kolam, space untuk kolam lah saya. So, yeah.